Hai hai hai Taukah kalian sob, jika harimau dulunya memiliki jangkauan dan populasi lebih besar Tetapi jumlah mereka telah menurun secara signifikan Karena aktivitas manusia seperti perburuan dan hilangnya habitat Lebih parahnya lagi, saat ini diperkirakan hanya ada sekitar 3.900 harimau yang tersisa di alam liar saat ini Meski sekarang ada sekitar 38 spesies kucing di bumi yang sebagian besar berukuran relatif kecil. Meski begitu, ada beberapa jenis seperti singa, harimau, macan tutul, dan masih banyak lagi. Kucing-kucing itu begitu dikenal oleh masyarakat luas, dan kebanyakan kucing besar adalah anggota genus panthera Selain itu, kucing besar hampir bisa ditemukan di seluruh dunia yang hidup di berbagai habitat yang beragam. Seperti rawa bakau di India, hingga hutan di Amerika bagian barat. Namun yang namanya hewan buas, sudah pasti memiliki insting berburu seperti harimau dan lainnya ya. Selain itu, harimau memang dikenal sebagai penguasa hutan hujan tropis. Tetapi kali ini, entah apa yang terjadi, seorang netizen berhasil merekam sebuah kejadian yang tak biasa. Ketika dua jenis kucing raksasa bertarung berhadap-hadapan, Tapi tunggu dulu, sebelum lanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pengunjung di Taman Nasional Jaipur, India, terkejut saat mendengar suara gaduh pertengkaran dua ekor hewan liar. Sadia mati, ternyata yang tengah bertarung adalah seekor harimau betina dengan seekor macang tutul. Entah apa penyebab pertarungan antara dua hewan yang masih satu genus ini, tapi segera terlihat siapa yang lebih berkuasa di hutan tersebut. Nah sob, meski macan tutul dikenal karena kecepatannya berlari, tapi dalam pertarungan itu ia tunduk di bawah kekuasaan harimau. Harimau itu berhasil menggigit leher macan tutul dan melintirnya. Dengan tenang, tanpa mempedulikan mobil wisatawan yang syok menyaksikan pertarungan tersebut, si harimau membawa macan tutul yang telah mati lemas dalam gigitannya masuk ke dalam hutan. Dari video tersebut mungkin muncul beberapa pertanyaan, apakah harimau dan macan merupakan spesies yang sama atau justru berbeda ya? Ya, harimau dan macan merupakan hewan mamalia dan karnivora. Dan juga, harimau dan macan ternyata merupakan dua spesies yang berbeda. Harimau atau yang memiliki nama latin Panthera tigris, merupakan salah satu spesies dari kelompok kucing besar atau big cat. Sementara macan merupakan spesies dari kelompok kucing sedang atau middle cat, berbeda dengan harimau yang memiliki corak loreng, macan bercorak tutul-tutul. Kalian sudah terbayangkan perbedaan harimau dan macan?